Semalam pun hujan deras Ini kita sudah di Di kebun Mau melihat-lihat dulu sebentar Karena rencananya Mungkin besok Atau lusah saya mau membuat jalan turun ke sungai ya. Karena jika sudah berhasil kita turun ke sungai. Artinya kita sudah dapat memancing. Tapi ini jalannya ya. Ini jalan menuju ke lokasi sungainya. Masih sangat kotor. Jika sudah berhasil kita tembus jalannya ke sungai. <tuh> Mungkin setiap hari kita akan memancing. Tuh entah suara apa, itulah takutnya di sini. Ada suara seperti binatang yang bergerak. Kita tidak tahu dan tidak berniat pun untuk mencari tahu, karena ini baru habis sholat Jumat, masih siang-siang hari begini biasanya agak sedikit menakutkan. Ini banyak sekali, makanya ini jejak-jejak kaki hewan liar. Ini contohnya, ini contohnya itu jejak bagi hewan liar Kita kembali aja dulu Nanti kita bersihkan Jalan menuju ke sungai Aduh. Masih sepi ya Baik teman-teman Uh, setelah siap saya bersihkan jalan ke sungai tadi pulang jumatan anak istri ikut uh, mereka ingin melihat gubuk yang udah siap ini gubuknya dan mereka juga bawa ikan untuk dipanggang ya ikan bandeng sama ikan ronggol jadi, nanti kita panggangnya di sini, makan dengan lauk apa adanya. Kita asah dulu orangnya, biar lebih tajam saat kita membersihkan lahannya. Saya akan membersihkan pohon pinang ini dulu. Untuk saya, gunakan di tepi sungai. Ya, saya gunakan di tepi sungai. Saya bersihkan ini dulu. Nah, seperti itulah uh, arah yang menuju ke sungai. Kita akan membersihkannya terus, karena ini jalur yang sangat kita butuhkan. lah nampak kubun kita dari atas karena kubun kita agak pur ber, pur sedikit ini nampak dari atas nah sungainya di sana ya jalan yang akan kita lalui ya lewat pohon itu pohon besar ini belakang itu ya teman-teman karena hari sudah mulai sore kita akan memanggang ikannya dulu. Karena ikannya sudah siap, kita cari tempurung dulu untuk arangnya, langsung kita panggang sekarang ya. Karena baru siap membuat jalan ke sungai, saya udah lapar. Nah, ini ikannya teman-teman. punuk ni Tadi oh. kilala, Tunggu Banyak yang ada Enggak untuk itu Tunggu kong Tunggu kong Tunggu Mm. makannya pun sudah siap karena saya punya kegiatan lain hari ini jadi harus pulang cepat dari kebun besok kita kembali lagi saya pamit dulu sudah muntung juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh